Halo teman-teman, bertemu lagi dengan si keren boy ini. Waduh, itu di depan, kok banyak mainan yang tenggelam ya teman-teman. Ini ada apa, kok banyak sekali mainan yang tenggelam ya? Wow, ada apa aja ya? Coba kita lihat. Wah, kayaknya ini hujan teman-teman. Mereka. Terhanyut oleh arus yang sangat deras teman-teman Lihat itu Wow Hujan teman-teman Wah, kasihan banget Ayo kita selamatkan mainan ini dari tenggelamnya teman-teman Wah, banyak mainan ya teman-teman pada kehujanan teman-teman. Kasihan sekali ya. Tuh lihat. Wah. Ada mobil, truk. Ada mobil. Dan ada si Gani. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wah. Ini mobil kodok teman-teman. Ini mobil atau ikan-ikanan teman-teman, wah ikan teman-teman, ikannya, wah ikannya lagi besar Dan satu lagi teman-teman Ini dia Si Gani Ultraman Sedan Merah Mobil Polisi Mobil Dan Dan ini adalah si Kuning Kita lihat sana, teman-teman. Wah, mereka terkapar, teman-teman. Kasihan sekali, ya. Wah, kasihan sekali ini. Terkena badai, teman-teman. Kita ambil ini, ya, teman-teman. Bukan okay, sini teman-teman Harusnya -teman. Sangat deras teman-teman Oh Oh Oh Oh Ini Oh eh, Perkeselamatan Belum-belum terjadi banjir bandang Oh Oh Oh Akhirnya Oh Landang teman-teman Mari kita selamatkan mainan kita ya oh, Tuh bagus oh, sekali Ininya oh. Oke okay, teman-teman Mainan sudah kita selamatkan Dan Hujan semakin deras teman-teman Kita sudah ya Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.